Ideologi berasal dari gagasan yang diusung oleh kelompok mayoritas yang ada dalam suatu negara. Jika banyak orang yang setuju dengan gagasan ini, maka gagasan tersebut akan menjadi panutan dan patokan dalam cara melaksanakan kehidupan bernegara. Berikut 10 Ideologi Negara di Dunia versi Kapitalisme Istilah kapitalisme pasti bukanlah istilah yang baru di telinga kalian. Ya, kapitalisme adalah suatu sistem di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Karena pemilik swasta yang dimaksud adalah semua usaha selain pemerintah, maka paham kapitalis cenderung mengarah ke perekonomian dibanding politik. Di Polopori oleh Adam Smith, paham ini muncul karena dominasi pemerintah di bidang perdagangan selama berabad-abad yang berakhir pada ketimpangan ekonomi. Karena itu, jika ada pertanyaan mengapa yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, maka jawabannya karena paham kapitalisme. Nah, ada pun negara yang menganut sistem ini diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Jepang, dan bahkan Cina. liberalisme Jika kapitalisme menerima banyak kecaman, kira-kira bagaimana sistem yang satu ini ya? Ya, liberalisme adalah ideologi yang menganggap bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama Jadi tidak salah kalau liberalisme menginginkan adanya masyarakat bebas yang dicirikan dengan kebebasan berpikir dan menolak pembatasan terutama dari agama maupun pemerintah Selanjutnya terdapat tiga nilai mendasar dalam paham ini yaitu kehidupan atau life, kebebasan atau liberty, dan hak milik atau property Nah, PAM ini dianut oleh banyak negara dari berbagai benua Beberapa di antaranya adalah Argentina, Brasil, Albania, Austria, India, Jepang, Selandia Baru, dan masih banyak lagi. Komunisme seolah hadir sebagai palang, paham komunis muncul sebagai pemberontakan terhadap kapitalisme dan liberalisme. Sehingga tidak salah kalau paham ini bertolak belakang dengan paham kapitalis yang sistem perdagangan dan alat-alat produksinya dimiliki oleh swasta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kebalikan dari itu, paham komunis justru menginginkan semua alat produksi dimiliki bersama yang bertujuan tercapainya masyarakat makmur, masyarakat tanpa kelas, dan semuanya perorangan. Nah, komunisme menganut prinsip sama rata sama rasa dalam bidang ekonomi dan sekularisme sehingga kepentingan-kepentingan individu tunduk kepada kehendak partai, negara, dan bangsa. Negara yang menganut komunisme adalah Transnistia, Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. Sosialisme. Apakah kalian pernah dengar istilah sosialisme? Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk negara yang makmur secara bersama dan membatasi milik perseorangan. Sehingga tidak salah jika pada akhirnya, sosialisme memiliki rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Semua aspek ekonomi pun adalah milik bersama, karena itu ekonomi yang dimiliki secara kolektif pun lebih mampu bersikap adil. Nah, layaknya komunisme bisa dibilang kalau sosialisme juga muncul akibat perkembangan kapitalisme. Adapun negara yang mengutamakan kebersamaan sebagai tujuan hidup diantaranya adalah Suriah, Mongolia, dan Venezuela. Konservatisme Konservatisme adalah paham yang mendukung nilai-nilai tradisional. Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan. Sementara Roger Curtin menyebutkan sebagai pelestarian ekologi sosial dan politik penundaan yang tujuannya adalah mempertahankan selama mungkin keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial. Secara umum, konservatisme bertujuan untuk melestarikan tradisi dan peranata sosial yang sudah ada sebelumnya. Faktanya, paham ini muncul karena liberalisme dianggap terlalu individualistis. Kaum feodal yang merasa terancam pun kemudian menciptakan ideologi tandingan yaitu konservatisme. Negara yang pernah menganut paham ini adalah Inggris, Kanada, Bulgaria, Denmark, dan Swedia. Fasisme. Fasisme adalah paham yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Bisa dibilang bahwa paham ini sangat fanatik terhadap nasionalisme dan terobsesi untuk membuat bangsa lebih kuat, lebih besar, dan lebih sukses Nah, untuk mencapai hal itu, penganut paham ini akan melakukan segala cara Dalam ideologi fasis misalnya, masa nggak boleh mempunyai identitas yang beragam dan wajib seragam Karena itu, fasisme memandang pasukan militer sebagai hal yang sangat penting sebab menurut hemat mereka, musuh ada di mana mana dan musuh yang dimaksud adalah semua ideologi selain fasisme. Fasisme memiliki empat sifat yaitu rasisme, militerisme, ultranasionalis, dan imperialisme. Adapun negara yang pernah menganut ideologi ini adalah Jerman, Jepang, Spanyol, dan Italia. Anarkisme. Jika kalian memahami anarkisme sebagai sesuatu yang melulu tentang kekerasan, kalian tentu salah. Sebab anarkisme lebih kepada ideologi atau paham yang memandang segala bentuk negara, pemerintahan dan kekuasaannya hanya menimbulkan penindasan terhadap kehidupan sehingga keseluruhannya mesti dihilangkan. Tidak heran kalau penganut paham ini menginginkan sebuah sistem yang bebas dari monopoli kekuasaan dan tidak terikat oleh hukum dan peraturan. Secara umum, anarkisme memandang bahwa pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang secara alamiah, mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan. NASIONALISME Kalian yang mengaku nasionalis seharusnya sedikit banyak tahu tentang makna nasionalisme. Paham ini diketahui adalah apa yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama. Tujuannya pun jelas, yakni untuk mewujudkan kepentingan nasional dan mempertahankan negara baik dari internal maupun eksternal. Menurut penganut paham ini, kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara Sebagai suatu ideologi, nasionalisme membangun kesadaran rakyat sebagai suatu bangsa Serta memberi seperangkat sikap dan program tindakan Tingkah laku seorang nasionalis pun didasarkan pada perasaan menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa Nah, adapun yang menganut paham ini diantaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman Stalinisme jika kalian berpikir bahwa Stalinisme masih ada hubungan dengan Joseph Stalin, tentu saja kalian benar. Sebab PAM ini terinspirasi dari ideologi politik mantan pemimpin Uni Soviet pada tahun 1929 sampai tahun 1953. Faktanya, politik Stalin di Uni Soviet bekerja dalam pembersihan besar-besaran, mulai dari otoritarianisme, industrialisasi yang pesat, teori sosialisme di suatu negara, serta sebuah negara yang tersentralisasi. Sebagai tambahan, negara yang menganut PAM ini menjalankan pemerintahan dengan sistem ekstensif spionase, tanpa pengadilan, dan politik penghapusan lawan-lawan politik melalui pembunuhan langsung atau melalui pembuangan. Pancasila Sebagai rakyat Indonesia, keterlaluan sekali kalau kalian tidak mengenal ideologi yang satu ini. Yap, Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara Indonesia berasal dari bahasa sansekerta, panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun lima sendi utama yang menjadi nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 10 ideologi negara yang ada di dunia. Setiap negara memiliki ideologinya masing-masing. Perbedaan ini terjadi karena setiap negara memiliki perbedaan pandangan dalam menilai sesuatu, kebenaran, serta latar belakang sejarah yang berbeda. Nah, menurut kalian, kira-kira ideologi mana nih yang cocok dijalankan di Indonesia?